Halo sahabat Minstan, ketemu lagi. Hari ini adalah hari ke-30 perjumpaan kita ya sahabat Minstan. Hari ini kita mau cobain Sarimi isi dua rasa ayam kremes ya sahabat Minstan. Kita cobain aja ya sahabat Minstan minya. Bismillah, makan langsung aja ya, sahabat minton. Minya. Lumayan banyak sahabat mencetan Rasanya enak seperti ayam kremes kremes Rasanya enak sahabat mencetan Ini rasa ayam kremes sahabat mencetan Mie nya enak sahabat main stand. Kalian harus coba ini rasa ayam kremes sari mie ayam kremes sahabat main stand. Oke sahabat main stand. Jangan lupa subscribe ya channel ini biar kita bisa ketemu lagi besok. minnya sudah selesai. Dadah, sampai jumpa besok ya sahabat Minstan.